Halo sahabat minstan, ketemu lagi hari ini adalah hari ke-22 perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini kita mau cobain mie gelas propertif rasa soto ayam sahabat minstan Yuk langsung aja Oke sahabat minstan mie nya sudah selesai kita bikinnya sahabat minstan Ini masih panas sahabat minstan Oke langsung aja kita cobain ya sahabat minstan Ini adalah mie gelas rasa soto ayam sahabat mie. Bismillahirrahmanirrahim. Mm, enak sahabat main. mainnya sedikit sahabat badminton pas untuk pengganjal perut ini sahabat badminton Oke sahabat badminton kita sudah selesai Terima kasih ya sahabat minstan Sudah nonton video kita hari ini Jangan lupa subscribe ya sahabat minstan Biar kita bisa ketemu besok lagi Oke dadah sahabat minstan